Hello selamat datang di temen curhat kamu bareng aku snowflake teman berkeluh kesah tanpa resah Pretend there's a documentary crew filming your success story and they're following you around right now. What would you do? What would you do if you knew that there was a crew following you around with cameras documenting your future incredible success? And they want to catch you in the act of it all you would do all the right things you would have to do think about that organize it oke okay. kayaknya di sini gue mau ajak lu untuk ngebayangin deh ngebayanin ketika hmm, oke okay. situasinya kita kita kita tonton lagi sambil kita bedah ya A crew filming your success story. Coba deh bayangin dan rasain ketika lu ada di saat ini dan bayangin di sekitar lu itu ada kru film yang mau ngerekam perjalanan sukses lu start from zero. And they're following you around right now. Yang mereka tuh ngikutin semua kegiatan lu dari bangun tidur sampai tidur lagi kira-kira lu bakal ngapain? What would you do? What Kalau misalnya ada orang di sekitar lu yang bawa kamera dan itu pengen merekam sukses story lu. You with your dan mereka semua ngerekam apa yang lu lakuin sekarang, buat nanti diceritain ke orang. Dan mereka mau menangkap semua hal tentang lu, balik lagi, dari bangun tidur sampai tidur lagi. You would do all the right things you would... Coba, kalau misalnya dia bilang, kalau dia, dia bakal ngelakuin semua hal yang menurut dia terbaik, yang memang harus dilakukan have to do. Think about that, organize it. Coba fikirin Dan Apa aja nih yang perlu kita lakuin Buat bikin Si kru film Yang ada di sekitar kita Kayak bilang Cut Satu take Clear gitu. Kebanyakan gak sih <laughs> Gue jadi ngebayangin sendiri deh ngebayangin ngebayangin kayak ngebayangin sukses story filming gitu kan story filming yang di sini ceritanya adalah gua SE Snowflake gitu yang rela Begadang tiap hari mungkin start tapping video Dari jam 10 malam sampai jam 12 Atau bahkan sampai jam satu Terus uh, Paginya mungkin siangnya ngedit Dan segala macam Terus Ini gue sambil ngebayangin makanya gue merem ya Terus Kayak Di tengah-tengah itu Gue suka nonton Mobile legend gitu kan Misalnya Atau di tengah-tengah itu gue suka Nonton Anime gitu kan Yang Kegiatan gua pada akhirnya Berkutat di dunia video Di dunia content creation Di dunia content creation Yang lagi punya objektif Kerja 3 bulan Buat satu tahun dan ini lagi dikerjain banget, yang memang baru mungkin kurang lebih dua minggu menuju jalan, menuju minggu ketiga jalan. Gue udah bisa memenuhi dua bulan kemarin udah clear, dan sekarang mulai masuk ke minggu ke bulan ketiga gitu. So, gue pengen lu bayangin juga, coba deh apa yang lu lakuin. Buat capai cita-cita lu. Or jangan jauh-jauh deh. Objektif lu. Dan bayangin ada kru film. Yang siap. 24 kali 7 eh 24 per tujuh untuk record lu. Record semua aktivitas lu. Oke. Okay. Sok. Cobain. Pikirin organize and action. Thank you guys for watching.